Halo sahabat home Studio, perkenalkan nama saya Meliana. Dalam video ini kita akan membahas mengenai modul SAP 01 fundamental. Apa saja yang dibahas di dalam modul SAP 01 ini? Yuk kita lihat sama-sama. Ini adalah table of content dari modul SAP 01 fundamental. Unit 1 kita akan membahas mengenai introduction, kita akan berkenalan dengan SAP The company, kemudian ada product overview. Lalu di unit 2 kita akan membahas tentang navigation, bagaimana kita login ke dalam sistem, berkenaan dengan user interface-nya, bernavigasi di dalam sistem SAP, dan juga membahas mengenai lesson using help. Lalu kita akan melanjutkan pembahasan ke unit 3. Di sini ada system wide concept. Kita akan mempelajari berbagai istilah yang digunakan di SAP. Lalu di unit 4 kita akan membahas tentang logistik. Ada lesson tentang procurement, ini adalah modul pembelian lalu lesson sales order management, ini adalah modul penjualan, dan juga lesson production. Selanjutnya kita akan bahas juga mengenai keuangan, ini ada di unit 5. Lessonnya ada accounting foundation, kemudian lesson yang berikutnya adalah financial accounting, dan yang terakhir management accounting. Setelah menyelesaikan unit 5, kita akan lanjutkan pembahasan ke unit 6 tentang human capital management, ini adalah modul sumber daya manusia. Dan di unit 7, unit yang terakhir, kita akan membahas tentang Microsoft teknologi. Ada lesson client-server arsitektur dan juga The database. Inilah yang akan kita pelajari di SAP01 Fundamental. Selamat bergabung dan selamat belajar. Terima kasih.